Papa telepon Bilangin papa gak ada Papa telepon Bilangin papa gak ada Halo om si papa bilang nggak ada Halo om si papa bilang nggak ada Aduh bukan begitu Ki Maksudnya